Coba duduknya maju aja. Agak mendekat. <tuh> Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ma'ashir al-muslimin para jemaah sekalian Rahimani wa rahimakumullah Pada kesempatan pagi hari ini Sebagaimana biasanya Kita akan membahas dari Tafsir Mengenai ayat-ayat Atau lebih tepatnya surat-surat pendek yang ada di dalam juz ke-30 dari Al-Qur'anul-Kerim yang dikenal dengan juz Amma pada pertemuan kali ini kita masih dalam surat yang sama yaitu surat Al-A'la terakhir yang kita bahas mengenai firman Allah subhanahu wa ta'ala qada aflaha mantazakkar telah beruntunglah orang yang mensucikan dirinya kemudian selanjutnya di ayat yang berikut Allah taala berfirman wa dzakaras ma rabbihifassalla wa dzakaras ma rabbihifassalla Dan dia mengingat Menyebut Nama Rabbnya Lalu dia pun salat Ayat ini Ketika Allah mengatakan Dan dia menyebut Nama Rabbnya ini menunjukkan bahwa zikir di sini tidak hanya di dalam hati, tapi juga dengan lisan menyebut. Karena dikatakan di dalam ayat ini, dia menyebut nama robnya tidak hanya mengingat robnya ayatnya tidak wadhaqara bahu tidak seperti itu bunyinya kalau bunyinya wadhaqara bahu dia mengingat robnya bisa diartikan demikian tapi ayatnya sekarang wadhaqara bihi maka ini lebih tepat untuk diartikan dia menyebut nama robnya apabila dia menyebut Artinya dia mengucapkan dengan lisan, meskipun tidak teriak-teriak, tidak dengan suara kencang, tidak dengan suara yang keras, tapi dia melakukannya dengan suara yang pelan, yang cukup untuk memperdengarkan dirinya sendiri. Jadi kata Allah wa dhaqarus Dan dia menyebut nama Arabnya. Karena di dalam zikir Di dalam menyebut Nama Allah subhanahu wa ta'ala Ada beberapa adab Yang harus diperhatikan oleh seorang muslim Setidaknya ada sekitar enam atau 7 adab yang Allah sebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat ke-205. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ وَدُونَ Ya. coba perhatikan ayat ini Allah menyatakan wa dan berzikirlah kepada Rabbmu fi nafsik ya. pada dirimu nah dalam keadaan tunduk dan merasa takut wadunal jahri minal qaul dan tanpa bersuara yang lantang bil hudui wal asal baik di pagi hari maupun di sore hari wala takun minal ghafilin dan janganlah engkau termasuk daripada orang-orang yang lalai Nah, coba kita perhatikan ayat ini. Di ayat ini Allah subhanahu wa taala menyebutkan nafsik. Ingatlah Rabbmu pada dirimu. Ini adab yang pertama, di mana seorang yang berzikir kepada Allah subhanahu wa taala harus menyertakan. Hatinya Orang yang mengingat Allah Tidak boleh tanpa menyertakan hati Hanya lisannya saja yang menyebut Tapi hatinya entah kemana Ini bukan adab di dalam berzikir, Karena dari mengingat Allah itu yang terpenting adalah Bagaimana hati kita dekat dengan Allah Itu kan maksudnya dari mengingat Allah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah di dalam ayat tadi, "Wadhkur rabbaka fi nafsik." Ya. Dan ingatlah rabb pada dirimu. Nah. Maka orang yang berzikir kemudian hatinya lalai, hatinya mengingat hal-hal yang lain, hatinya terasa jauh dari Allah nah ini sebetulnya dia nggak pikir ya. orang yang berucap sesuatu kemudian pikirannya tidak ada tidak ada pada apa yang dia ucapkan itu namanya disebut apa disebut orang yang seperti apa itu orang lindur ya enggak orang lindur itu dia mengucapkan ucapan-ucapan tapi apakah dia tahu apa yang dia ucapkan? Enggak. Dia ya, nggak ngerti dia. Hatinya nggak di situ. Pemahamannya nggak di situ. Makanya orang yang mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, adabnya yang pertama adalah wadukur robbakafiner sikh. Ya. Nah, kemudian. Tazruan dalam keadaan tunduk tazru tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengingat Allah dalam keadaan siap untuk patuh kepada Allah Azza Wajalla siap untuk mendekatkan diri kepadanya siap untuk menjalankan syariatnya kalau hanya sekedar zikir zikir zikir tapi dalam keseharian dia masih melanggar syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, lalu untuk apa dia ingat Allah? Maka adabnya yang kedua adalah tazurru'. Dia siap untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga disebutkan di dalam ayat tadi wa khifah. dalam keadaan merasa takut nah, orang yang zikir juga harus mempunyai rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga zikirnya kepada Allah itu membuat dia tidak gampang untuk melanggar perbuatan-perbuatan yang haram melakukan hal-hal yang dimurka oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena dia merasa takut kepada Allah Nah. Jadi orang yang berzikir adab yang ketiga adalah wakhifah. Dia harus menyertakan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat disebutkan wadunal jahri minal qaul ya minal kaul tanpa dia harus bersuara lantang dunal jahir. bukan suara yang lantang bukan dengan suara yang keras nah tapi dengan suara yang lirih suara yang pelan cukuplah dia memperdengarkan dirinya sendiri enggak perlu teriak-teriak Makanya Nabi SAW juga melarang ketika ada sahabat yang saat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang teriak-teriak. Fatkala -teriak. dalam perjalanan ke Perang Hunain, kata Nabi arbi'u um 'ala anfusikum cukup hanya pada diri kalian sendiri. Fa innal ladzi tad'unahu laisa bi'asam wal ghaib. Karena zat yang kalian panggil itu bukan zat yang tuli. Dan bukan pula, bukan pula zat yang tidak ada di hadapan kalian. Dia tahu. Dia maha tahu akan segalanya. Dia mendengar segalanya. Sehingga tidak perlu teriak-teriak. Tidak perlu dengan suara lantang. Tidak perlu dengan suara keras. Dalam ayat tadi Allah menyatakan. Jahri minal ya, tanpa suara yang lantang. Sudah yang keberapa ini? Sudah yang keempat. ya. Yang kelima, ini juga menunjukkan pernyataan Allah minal qawl, ya. Tanpa suara yang lantang. Dunal jahri minal kaul tanpa suara yang lantang. Menunjukkan bahwa dikir itu dengan menyebut. Menggerakkan lisan, bukan hanya di dalam hati. Bukan hanya di dalam hati nah, Oleh karenanya orang yang melaksanakan sholat Kemudian Bacaan-bacaan sholat itu hanya dibacanya di dalam hati ya, Apalagi kalau dia sholat sendirian tanpa dia menggerakkan lisannya di dalam membaca, maka sholatnya salatnya tidak sah kata Syekhul Islam binti rahimahullah Karena sama, artinya dia nggak ngebaca. Yang namanya membaca atau mengucapkan itu harus dengan hati dan gerakan lisan. Tapi kalau diam aja, itu namanya nggak baca. Kalau dari awal sampai akhir dia seperti itu, solatnya nggak sah, karena dia nggak baca apa-apa. Dalam hati ustadz enggak sah kalau dalam hati. Karena zikir-zikir yang disebutkan di dalam solat itu diucapkan, bukan hanya dibaca di dalam hati, yang namanya ucapan itu adalah gerakan lisan. Ya, gerakan lisan. Walaupun solat sendirian, dalam solat yang siria. Ya. Solat yang siria, bukan solat yang jahat. Maka dia tetap harus membaca dengan menggerakkan lisan. Dia perdengarkan untuk dirinya sendiri. Nah. Kemudian yang keberapa? Yang keenam. Bilhuduwi wal asal. Bilhudu wal asal. Yaitu di pagi hari dan di sore hari. Di pagi hari pembuka waktu untuk setiap harinya, sore hari adalah penutup waktu untuk so setiap harinya. Di pagi hari dan di sore hari. Pagi hari itu mulai kapan? Mulai setelah terbitnya fajar, waktunya ya. Kapan disebut pagi hari untuk kita zikir di waktu pagi? Mulai dari terbitnya fajar. Maka kita sudah boleh membaca zikir adhkarus sabah, zikir-zikir pagi. Sampai kapan waktunya? Sampai akhir waktu duha. Kapan akhir waktu duha? Akhir waktu duha adalah ya, qobailadhuhur. Ya. Ketika sudah hampir masuk waktu zuhur. Ketika matahari sudah sampai ke pertengahan jantung langit. Sebelum tergelincir, okay. maka dia masih boleh untuk itu waktu terakhir. Nah, adapun waktu sore hari adalah setelah melaksanakan Salatul asar sampai akan terbenamnya matahari atau sampai terbenamnya matahari itu waktu sore. Sebagian ulama mengatakan sampai di sepertiga malam yang awal di sepertiga malam yang awal ini masih terhitung waktu sore 6 nah. jadi kalau malam itu misalnya ada 12 jam sepertiganya berapa? 4 jam sekarang misalnya terbenamnya matahari itu Katakanlah misalnya jam 6 sore ya. Subuhnya jam berapa? Jam 4 ya berarti itu berapa jam cuma? Hah, 10 ya? Karena memang malamnya lebih singkat daripada siang Kalau cuma 10 jam ya tinggal dibagi 3 berarti eh, sekitar ya tiga jam lebih ya. Berarti kalau jam 6 ya paling sampai jam 9-an lebih kurang. Paling lama jam 9.15 itu seperti jam malam awal. Kalau sekarang sebagian ulama mengatakan seperti itu. Yang jelas bagi orang yang berzikir dia diantara antara adabnya adalah berzikir bis wal masa pagi hari dan sore hari. Ketika dia membuka mata dan ketika dia akan beristirahat, toib kemudian yang terakhir, Allah menyatakan Wala minal dan janganlah engkau termasuk dari orang-orang yang lalai, ya. maka orang yang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala hendaknya dia berupaya untuk. Selalu bisa mengingat Allah Ta'ala ta berzikir kepada Allah dan tidak lalai. Taib. Maashirul Muslimin, rahimahni warahmatullah. Disebutkan di dalam ayat tadi wadakar wa asmarab dihi fasallah. Dia menyebut nama Arabnya kemudian dia salat. Ya, kemudian dia salat. Di sini. Sebagian ulama mengatakan maksudnya adalah salat Jumat. Ah. Karena khutbatul Jumat ah itu termasuk daripada zikir. Makanya di dalam surat Al-Jumuah apa kata Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiyallissalati min yaumil jumuah fas'au Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian dipanggil untuk salat pada hari Jumat, bergegaslah kalian menuju dzikrullah. Maka zikrullah di sini adalah khutbatul Jumat. Ah. Maka ayat ini ketika ketika Allah mengatakan wa zakaras rabbih dan dia menyebut nama rabb atau mengingat nama rabb Ini maksudnya khutbatul Jumat. Ah. Karena khutbatul Jumat ah itu termasuk zikir. Ya. lalu dia salat maksudnya salatul Jumat. Ah. Tapi sebenarnya seperti yang dikatakan oleh Syekh bin Othaimin, taala bahwa ayat ini bisa bermakna lebih umum. Tidak hanya sekedar dzikir di sini adalah khutbatul jumaah, kemudian salatnya yang dimaksud adalah salatul jum'ah. Bisa bersifat lebih umum. Dzikir di sini bisa maknanya adalah wudu. Karena orang wudu itu pertama wudu itu adalah ibadah dan setiap ibadah itu adalah dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian dia sholat, karena setiap orang sholat didahului oleh wudhu jadi sholat yang manapun ketika didahului oleh wudhu, inilah yang dimaksud oleh ayat dia menyebut nama robbnya lalu dia sholat karena wudhu itu adalah ibadah dan setiap ibadah itu adalah mengingat Allah subhanahu wa ta'ala ini satu, yang kedua di dalam wudhu itu ketika seorang wudhu, dia menyebut nama Allah ketika dia mulai wudhu, apa yang dia baca? Bismillahirrohmanirrohim Yang sana kenapa? Maju-maju Mas Teguh, maju Jangan di belakang-belakang Jadi seperti itu ya Kemudian selesai dia wudhu dia membaca apa? Ashhadu Allah ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma jajalni minat taubbiin, wajalni minal mutahhiri. Nah ini semua kan zikir. Jadi dia zikir ketika wudhu, kemudian dia sholat. Bahkan kata beliau ayat ini bisa bermakna lebih umum lagi daripada itu. Ya. Yeah. Bahawa yang dimaksud oleh ayat ini Setiap orang yang mengingat Allah Dia akan tergerak untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tapi ketika dia lalai Maka dia akan menjauh dari mengibadahi Allah Nah Ya manapun makna yang dimaksud semuanya benar Sehingga mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Mempunyai peran di dalam kehidupan kita Seperti yang kita ketahui Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kita betapa pentingnya untuk seseorang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan dalam hadis Abi Musa Al-Anshari radhiyallahu anhu dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Di dalam sahih keduanya. Apa kata Nabi A.S. S.A.W. Masalul ladhi yadhkuru rabbahu wal ladhi la yadhkuru rabbahu kamathalil hayyi wal mayyi Orang yang selalu mengingat berzikir kepada Rabbnya dan orang yang tidak mengingat atau tidak berzikir kepada Rabbnya Perumpamaannya itu kata Nabi, "Masalul hayyi wal mayyit seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Ya. Seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Dalam lafadz yang lain dalam riwayat al Imam Muslim, kalau tadi dalam riwayat al Bukhari dan Muslim ini dalam riwayat al Imam Muslim juga dari hadis Abu Musa al Ashari, beliau menyatakan, "Masalul Baytilladhi Yudkaru." Fih, wal fih, hayy wal perumpamaan rumah yang dipakai untuk zikir kepada Allah di dalamnya dengan rumah yang tidak dipakai untuk zikir kepada Allah di dalamnya itu seperti orang hidup dan orang mati dan ini kalau seandainya digabungkan dua hadis ini seperti yang dikatakan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ini mengandung makna yang luar biasa. Nah, bahkan dikatakan sebelumnya oleh imam ash syaukani taala. Kedua hadis ini menunjukkan bahwa hati kita hidupnya adalah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengingat Allah Ketika kita tidak berzikir kepada Allah Tidak mengingat Allah Lalai dari Allah Hati kita ini akan menjadi hati yang Yang mati Tidak ada kehidupan padanya Tidak ada cahaya padanya Gelap Suram Nah, Dan badan kita ini laksana rumah bagi hati kita Iya kan Badan kita ini laksana rumah bagi hati kita Kalau Hati kita tidak berdikir kepada Allah Lalai dari Allah Tidak mengingat Allah Ini rumah kita Yang berupa badan seperti kuburan Seperti kuburan Sehingga hati kita sudah mati Di dalam kuburan yang mengerikan Makanya orang yang seperti ini sulit untuk menerima nasihat, memahami kebenaran, mengibadahi Allah subhanahu wa ta'ala, karena hatinya sudah lama mati di dalam kuburan yang mengerikan, yaitu jasadnya sendiri. Ini orang sebetulnya sudah tidak ada kehidupan padanya. Karena kehidupan yang hakiki itu adalah kehidupan hati. Maka disebutkan di dalam sebuah syair. Faniyanu dzikri Allahi mautun lipulubihim, maka mengingat uh, maka lupa akan mengingat Allah Subhanahu Wa Taala adalah mautun lipulubihim, merupakan kematian untuk hati-hati manusia. Wa adzamuhum kablal kuburi kuburu dan jasad mereka sebelum adanya kuburan telah menjadi kuburan untuk hatinya wa min jusumihim dan roh-roh mereka berada di dalam kengerian terhadap jasad-jasad mereka. Walaisalahum hatta an Orang yang seperti ini tidak ada lagi kebangkitan sampai hari kebangkitan kelak. Karena dia sudah lama mati. Maka kuburan yang lebih mengerikan dari Tanah yang sudah dipersiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah jasad kita sendiri Kita kubur hati kita di dalam jasad kita yeah. Sehingga sebenarnya kita ini Kalau tidak mengingat Allah Lalai dari Allah Itu ibarat seperti bangkai-bangkai yang berjalan Bangkai Sebetulnya dia tidak lagi mempunyai nyawa tidak, tidak lagi ada kehidupan padanya, tapi dia masih bergerak, dia masih makan, dia masih minum. Bangkai hidup, atau kalau bahasa kerennya sekarang ini zombie, eh, tidak ada kehidupan padanya. Nah, maka jangan jadikan jasad kita sebagai kuburan hati kita. maka kalau anda menjadikan jasad anda sebagai kuburan hati anda maka hati anda akan menjadi sarang syaitan yang terpikir oleh anda adalah perkara-perkara buruk mulu. yang tergerak oleh anda adalah hal-hal yang jelek anda sulit untuk hal yang baik sulit untuk mempelajari agama sulit untuk ibadah kepada Allah sulit untuk menjadi orang lebih baik kenapa? karena hati anda sudah menjadi mayit. Lalai dari Allah, jasad, ada, jasad anda sudah menjadi kuburan, yeah. sehingga tempat sarangnya syaitan. Makanya setiap kita lalai sedikit saja dari Allah ada syaitan yang sudah mengintai. Apa kata Allah di dalam surat An-Nas? Al-Latiyuwaswi sufi sudurin nas. <tuh -tuh> minal jinnati wal nas kapan dia membisik-bisikkan kejelekan ke dalam hati manusia ketika dia lalai dari Allah ketika dia tidak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala sudah itu datang syaitan menggoda kita ya, makanya tidak boleh lepas dari zikir ya. dimanapun kita berada paling tidak kita membaca zikir-zikir yang sifatnya umum Allahu Akbar la ilaha illallah Subhanallah. Ya, apa saja yang bisa kita baca dari zikir-zikir yang bermanfaat? Ya. Ditambahkan lagi, kita perlu mempelajari zikir-zikir yang memang warid dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam setiap gerak-gerik kita di keseharian. Mulai bangun tidur, ya. Kemudian mau makan, setelah makan, keluar rumah, masuk rumah, berpakaian, dan sebagainya. Nah, makanya sering di dalam rumah kita terjadi banyak masalah karena kita hidup sama shaiton. Kenapa? Karena jarang dzikir. Masuk rumah nggak dzikir, udah shaitonnya ikut masuk sama kita. Ya, mau makan nggak dzikir, makanya gemuk shaitonnya selalu ikut makan dengan kita. Mau tidur nggak dikir, senang syaitannya ikut dia tidur sama kita. Bahkan kita dikencingi oleh dia sehingga subuh pun nggak bangun. Yeah, orang yang nggak bangun subuh itu dikencingi syaitan kata Nabi dalam saya Al Bukhari dan Muslim. Bala aneh ini syaitan, mengencingi dia kata Nabi. Mau dikencingi syaitan tiap hari di kencingnya orang aja kita enggak mau nyerotan loh yang kencing Ya. Bahkan maaf-maaf ya. Ketika di dalam rumah seorang suami ingin berhubungan dengan istrinya, dia enggak zikir, syaitannya ikut Oleh karenanya ketika dia enggak baca zikir bisa jadi anak yang ketika dia diberi anak oleh Allah anak itu bisa dicelakai oleh syaitan baik secara fisiknya atau secara kejiwaannya atau secara perangainya makanya kan doanya jelas kita minta kepada Allah untuk dijauhkan bismillah Allahumma jannibna syaitan ma aruzaktena. jannibna syaitan syaitana ma aruzaktena. Ya Allah lindungi kami, jauhkan kami dari syaitan dan jauhkan anak yang akan Engkau rezekikan kepada kami dari syaitan. Ya jauhkan kami dari syaitan dan jauhkan anak yang akan Engkau berikan rezekikan kepada kami dari syaitan. Kalau dia membaca itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadhurruhu syaitanan. Anaknya itu nanti tidak akan dibahayakan oleh syaitan. Nah, setiap harinya kita lupa zikir, kita hidupnya sama syaitan mulu Makanya sulit untuk kebaikan. Sulit untuk kebaikan. Makanya diingatkan oleh Nabi SAW, rumah kita itu jangan dijadikan seperti kuburan. Harus berzikir padanya. Makanya datang dalam riwayat muslim tadi, apa kata Nabi SAW? Beliau mengingatkan bahawa perumpamaan rumah yang dipakai padanya zikrullah dan tidak dipakai padanya zikrullah perumpamaannya seperti al-hayy wal-mait ya, seperti yang hidup dan yang mati. Dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma kata Nabi alaihi salatu wasallam juga dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim ija'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhiduhu ya jadikan solat-solat kalian itu di rumah-rumah kalian dan jangan kalian buat rumah-rumah kalian itu seperti kuburan dan jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian itu sebagai kuburan fala tattakhiduhu qubura dalam riwayat muslim dari hadis abi hurairah nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la taj'alu buyutakum maqabir jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan fa inna syaithan yafiru minal bait allazi yusma'u suratul baqarah tuqra'u fi karena sungguhnya syaithan itu lari dari rumah yang diperdengarkan surat al-baqarah dibacakan padanya maka rumah itu jangan dijadikan seperti kuburan yang tidak pernah dipakai zikir itu kuburan makanya di kuburan itu bukan untuk ibadah Bukan untuk baca Qur'an, bukan untuk sholat Bukan untuk doa, kuburan itu Makanya Nabi mengatakan jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan Sholatlah kalian di rumah kalian, baca Qur'an di rumah kalian Karena itu rumah bukan kuburan Ini juga menunjukkan kuburan bukan untuk ibadah Ya, kata Syekhul Islam ini juga menunjukkan bahwa kuburan itu bukan untuk ibadah. Yang untuk ibadah itu adalah rumah. Ya, dipakai untuk zikir. Baca Al-Quran. Zikir-zikir yang disyariatkan oleh Nabi SAW. Ya Baik mungkin bentuknya masuk ke dalam rumah, keluar dari rumah. Makan, minum, tidur, berhubungan dan lain sebagainya. Ya, Pakai juga untuk sholat. Sholat yang bagaimana? Bukan sholat wajib. Kalau sholat wajib harus di masjid karena hukumnya wajib. Wajib untuk berjamaah di masjid. Yang dimaksud dengan sholat kita di rumah di sini adalah sholat-sholat yang sunnah. Datang dalam hadith yang dikeluarkan oleh al-Bukhari dan muslim dari hadith. Zaid bin Thabit r.a kata Nabi sholatil mar'i fi illal maktubah. Sebaik-baik, seutama-utama solat seorang hamba itu adalah di rumahnya, kecuali yang diwajibkan. Kecuali yang diwajibkan. Kalau solat yang lima waktu harus masjid. Tapi solat solat sunnah paling utamanya adalah di rumah. Termasuk solat sunnah roti bah kabliyah bakliyah yang paling utama itu di rumah bukan di masjid. Kalau kita masih bisa melaksanakan solat sunnah itu di rumah di rumah karena itu yang paling utama supaya rumah kita nggak jadi kuburan ya baru nanti sholat wajibnya di masjid kecuali sholat sholat sunnah yang memang disyariatkan di masjid contohnya seperti apa apa sholat sunnah yang diharuskan di masjid berjamaah hah apa hah ya sholatul kusuf Ya. demikian pula misalnya salat tarawih ya kan demikian pula misalnya tahiyatul masjid kan tahiyatul masjid nggak mungkin di rumah kan? namanya juga tahiyatul masjid penghormatan kepada masjid masa di rumah nah ini harus di masjid tapi selainnya seperti semacam salat duha sunnah sunnah rawatib qabliyah ba'diyah. demikian pula salat sunnah misalnya solatul lail di hari-hari biasa ya nah maka solat-solat sunnah itu yang paling baik adalah di rumah itu hukum asalnya kemudian barakallahu fikum jadi Allah menyatakan di dalam ayat ini wadhaqaras marabbihi fasalla dia mengingat robbnya kemudian dia solat Lalu dalam ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Baltu sirunalah hayatad dunya, walaa siratu khairun wa abuqo. Bahkan kalian mengedepankan kehidupan dunia daripada mengingat Allah dan beribadah kepadanya. Allah sudah ingatkan di dalam ayat ini kata Allah: Justru Daripada kalian mengingat Allah dan beribadah kepadanya, malah kalian ini tukhirun alhayat dunia, lebih mengedepankan kehidupan dunia. Lalu Allah ingatkan, walakhiratu wa dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal abadi selamanya. Nam, ini adalah peringatan kepada kita semua, ya kita manusia ini enggak bisa menolak ayat yang sudah Allah Allah katakan tadi memang kita ini selalu mengedepankan dunia enggak usahkan orang yang belum kenal ngaji sunnah orang yang sudah ngaji sunnah aja masih banyak yang mengedepankan dunia daripada akhiratnya ya ya enggak iyalah ya kita enggak usah jauh-jauh masing-masing kita introspeksi diri termasuk saya sendiri ya terkadang kita kalah gitu kita lebih mengedepankan kehidupan dunia daripada akhirat. Padahal kita tahu bahwa walakhir itu khairun wa abokoh. Akhiran itu lebih baik dan lebih kekal abadi selamanya. Nah, di dalam ayat-ayat yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala juga banyak menyinggung dengan peringatan-peringatan tentang fitnah dunia, ujian dan cobaan dunia ini. Coba perhatikan apa yang Allah katakan di dalam surat Al-Hadid. Misalnya di dalam ayat yang ke-20. Allah katakan, Iklamu. Allah gambarkan dunia itu kepada kita. I'lamu. Annamal hayatul dunia. La'ibun. Walahun. Wazinatun. Watafakurun bainakum watakathurun. Fil'amwali wal'aulad. Nah. Allah menyatakan i'lamu ketahui oleh kalian annamal hayatud dunya la'ibun hanya saja kehidupan dunia ini adalah la'ib apa artinya la'ib permainan makanya kita lihat banyak orang yang sukanya bersenang-senang bermain-main ya sukanya berfoya-foya enggak mau sulit-sulit untuk misalnya mempelajari agama untuk ibadah kepada Allah jarang sekali kecuali segelintir orang kita kelihatan banyak ini kan karena kita ngumpul di sini. Coba kalau kita sudah bergaul. Membaur di tengah-tengah masyarakat. nggak kelihatan sudah. Yeah. Itulah kehidupan dunia. Permainan. Yeah. Permainan yang selalu melalaikan. Sia-sia. Lahun, kata Allah. Lahun, walahun. Sia-sia. Tidak -sia. ada manfaatnya. Bahkan, tak sedikit pula yang tidak sekedar tidak ada manfaatnya, tapi juga bermuburrah. Mendatangkan bahaya, mencelakai, merusak. Nah, wazina. Dan kehidupan dunia ini adalah perhiasan. Ya, kelihatannya indah-indah. Tapi semua itu fata morgana. Ya, kelihatannya indah. Begitu kita datangi, ternyata nggak ada apa-apa. Tahu fata morgana ya? Nah, seperti itu. Diumpamakan juga seperti orang yang melihat Kalau di tengah teriknya panas matahari Antum pernah berjalan di jalan aspal itu Ya dari jauh kelihatan ada air gitu ya Di depan sana kayaknya ada air Karena saking teriknya panas matahari Begitu didatangi Kita lintasi, kita lewati Ternyata nggak ada apa-apa Itu Fatah Morganan Nah Subhanallah Itulah kehidupan dunia Nah Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala selanjutnya menyatakan وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ Dunia itu hanya mengandung sikap tafakhur. Kalian ini saling ingin mengalahkan antara satu dengan yang lain. Berbangga-bangga. Bangga-bangga. وَتَكَاثُرٌ saling berlomba untuk memperbanyak harta dan anak keturunan. Siapa yang paling banyak? Maka dia yang paling berbangga di nah. Tapi Allah ingatkan di dalam ayat ini. Kata Allah, dunia itu kama sali Perumpamannya seperti hujan. A'jabal kuffarana nabatu. Yang hujan itu menumbuhkan tanaman. Dan tanamannya ini membuat kagum orang-orang yang kafir, yang tidak beriman. Sumayah Kemudian tanaman itu tumbuh menjadi besar ya. setelah dia tumbuh menjadi besar dan orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah itu merasa kagum terhadapnya ternyata tiba-tiba dia layu dan menguning ya. kalau sudah menguning setelah itu menjadi futal. barang rongsokan yang tidak ada gunanya nah itu seperti itulah dunia ya. kelihatannya indah, kelihatannya menyenangkan, kelihatannya menggiurkan begitu didatangi, begitu kita lakukan, begitu kita peroleh sebentar aja rasanya setelah itu kita bosan ya. setelah itu kita muak setelah itu kita kepingin yang lain setelah itu kita tersiksa dengan rasa tidak puas itu dunia khotam tidak ada manfaatnya tidak ada gunanya kemudian kata Allah Subhanahu wa taala Allah ingatkan wa fil akhirati adzabun syadid kalau di akhirat nanti hanya ada dua pilihan adzabun syadid azab yang keras wa maghfiratun minallahi waridwan atau keampunan dan keredaan dari Allah Subhanahu wa taala ya, hanya ada dua pilihan Anda anda termasuk yang mendapatkan siksa yang keras atau keampunan dan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir Allah ingatkan, "Wamal dunya illa Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu, memperdaya. 6. Nah, Maka yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin bukanlah kefakiran ya. sering di dalam berbagai majelis saya katakan bahwa problem umat islam ini bukan kemiskinan dan nabi pun gak pernah mengkhawatirkan kemiskinan pada umatnya karena kemis kemiskinan itu tidak akan menghancurkan mereka dan sudah terbukti itu ya di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berjuang untuk membawa Islam, para pengikut beliau itu rata-rata dari kalangan para budak dan orang-orang tidak mampu. Hanya beberapa orang sahabat saja dari orang-orang kaya, orang-orang mampu, orang-orang yang mempunyai kedudukan segelintir. Tapi mayoritasnya adalah orang-orang yang tidak mampu. Banyak pula dari kalangan budak. Itu pengikut Rasulullah s.a.w. Dan kemiskinan mereka di awal-awal Islam. Bahkan sampai ketika mereka berjuang di kota Madinah. Tidak pernah mencelakai para sahabat Rasulullah s.a.w. Ya. Justru yang dikhawatirkan oleh Nabi Wasallam Nanti sepeninggal beliau. Ketika para sahabatnya ini sudah mulai. Bisa memperluas kekuasaan Islam dan ditundukkannya kerajaan Persia dan Romawi. Nah, datang dunia. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Justru kemewahan dunia itu yang dikhawatirkan oleh Nabi Anihi Shallallahu Wasallam. Makanya kata beliau dalam hadis Abi Sa'id Al Khudri dalam Sahih Al Bukhari kata Nabi Anihi Shallallahu Wasallam, faqru dunia yang aku khawatirkan kepada kalian itu kalau dunia ini dibentangkan untuk kalian mengkana sebagaimana dunia ini dulu pernah dibentangkan untuk orang-orang sebelum kalian apa yang terjadi fatana fasuha mereka berlomba-lomba mengejar dunia kata nabi kamata nafasuha sebagaimana kalian nanti akan berlomba-lomba mengejar dunia. Maka rasakan akibatnya kata beliau, fatuh likum kama Nanti dunia itu yang akan membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan orang-orang yang sebelum kalian. Ya. Jadi kalau ada program mengentaskan kemiskinan dianggap sebagai problem paling kan itu yang di, yang di, di apa namanya digembar-gemborkan sekarang ini iya kan bahwa problem terbesar umat Islam itu adalah kemiskinan siapa bilang Nabi tidak pernah mengkhawatirkan umatnya miskin justru yang dikhawatirkan adalah ketika dunia itu dibentangkan untuk mereka karena fitnahnya umat ini adalah harta Orang itu dengan harta itu banyak yang kalah. Kalau sudah urusan dunia, urusan fulus, urusan harta, kalah. Ada dua, harta, satu lagi wanita. Makanya kata Nabi, takut dunia, wat nisa. Hati-hati dengan dunia, hati-hati dengan wanita. nah Ini justru yang dikhawatirkan oleh Nabi Anihussalatu wassalam. Makanya Umar ibn Al Khattab radhiyallahu r.a ketika datang ke kota Madinah itu perbendaharaan-perbendaharaan harta dari kerajaan uh, Kisro, Persia. Yang ketika itu ditaklukkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Yeah. Beliau berhasil menaklukkan wilayah Irak dan sekitarnya. Kerajaan Persia pada waktu. Di bawah kerajaan Persia. Datang ke kota Madinah. Permadhaninya. Bahkan sampai baju kebesaran rajanya. Mahkota rajanya. Menangis Umar ibn Khattab. Ya. Apa yang beliau tangiskan? Yang beliau tangiskan adalah apa yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Itu akan terjadi. Sekarang dunia sudah dibukakan oleh Allah. Dan ini yang akan menghancurkan kaum muslimin. Karena kebanyakan kita ini terus terang dan kalau kita menyadari sebetulnya ketidakpunyaan itu sering membawa kepada kebaikan. Kalau orang itu mampu untuk tetap mengingat Allah Subhanahu SWT dan bersabar. Ketika nggak punya apa-apa, harta yang kurang dan sebagainya orang lebih dekat dengan Allah. Dia ingat sama Allah. Begitu Allah lapangkan hidupnya, rusak. Ketika Allah beri lebih sedikit, dia tinggalkan ibadah nah, Makanya sering saya ulang-ulang kan Banyak di tengah-tengah kita saja, kadang sebagian ikhwan kita nggak kelihatan ngaji, kemana dia? Padahal sebelumnya ini rajin ngaji ya, Ternyata Ketika dia rajin ngaji itu hidupnya belum lapang Kerjaannya belum seperti sekarang Begitu kehidupannya lebih lapang, kerjaannya lebih maju, usahanya lebih masya Allah, hilang dari majelis kajian. Iya kan? Itu kan sudah jadi fitnah bagi dia. Bagus mana sebenarnya dia? Bagus ketika hidupnya pas-pasan, kerjaannya masih ala kadarnya, atau ketika dia sudah lapang hidupnya, kerjaannya sudah mapan, kemudian usahanya maju. Lebih baik mana? Yang mana yang lebih baik? Loan tuh kok nggak berani jawab. <laughs> ya? Kalau kita mau jujur sama Allah, yang pertama lebih baik. Mending dia pas-pasan, ya kerjaannya ya belum sebagus sekarang, usahanya belum semaju sekarang. Dia ngaji, ibadahnya juga masya Allah, baca Qurannya juga masya Allah. Banyak orang yang seperti itu begitu kerjaannya sedikit lebih mudah orderannya lebih banyak usahanya lebih maju lupa dia kemana? wah kerja Ustadz sibuk kok gak ada? kok gak ikut ngaji? oh ya Ustadz sekarang lagi ada pesanan, lagi ada orderan begini, begitu segala macam berarti baik mana bagi dia? kalau mau dengan kacamata agama itu fitnah ke dunia kita sadar atau tidak, kita sangka. Alhamdulillah, sekarang Allah lebih mencintai saya. Perasaan kita, gitu ya, padahal kita sedang diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa ya. Ta'ala. Nah, oleh karenanya, Masyiral Muslimin, rahimani, rahimakumullah, dunia itu yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Nah, dan suatu saat. Nabi anehissalatu wassalam Sebagaimana disebutkan di dalam sahih muslim Dari hadith Jabir radhiyallahu an. Suatu saat Nabi itu melewati sebuah pasar Lalu beliau mendapati ada seekor anak kambing Yang telinganya kecil Cacat Sudah dalam keadaan menjadi bangkai Mati Lalu Nabi sallallahu anehissalatu wassalam Mengambil anak kambing tadi, lalu beliau mengatakan, "Siapa di antara kalian yang mau membeli ini?" Walaupun dengan harga satu dirham, kemudian kata beliau, "Apakah ada di antara kalian yang mau?" Kata para sahabat, "Siapa yang mau beli ya, Rasulullah?" Kambing yang sudah menjadi bangkai, kemudian cacat lagi. Kalau begitu, udah dikasih untuk kalian. Mau gak? Enggak usah beli. Ya. Ada yang mau? Kata mereka, siapa yang mau diantara kami? Ya Rasulullah. Kalau seandainya anak kambing ini hidup saja, belum tentu ada yang mau cacat. Ya. Anak kambing yang cacat, siapa yang mau? Kata Nabi A.S., kalau begitu, wassallallahu la dunya ahwanu allah min hada Maka demi Allah ketahuilah, sungguhnya dunia itu dihadapan Allah lebih hina daripada bangkai kambing ini. Tadi. Ya. Kalau kambing ini hidup saja tidak ada di antara kalian yang mau membelinya walaupun dengan satu dirham karena cacat. Apalagi sudah jadi bangkai. Ya. Dunia itu dihadapan Allah lebih hina. Daripada bangkai kambing ini, lebih hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hadis ini di dalam sahih Muslim. Toib, demikian pula apa yang sempat saya singgung tadi malam, juga dalam riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya sebenarnya juga dikeluarkan oleh imamul mulbu di dalam sahihnya jadi hadis ini. Hadis yang muttafaqun alaih dari hadis Umar ibnul Khattab, ketika Umar ibnul Khattab menemui Nabi Alaihi saw di tempat pengasingannya, ya, ya semacam gudang gitu tempat di mana Nabi biasa mengambil air. Beliau mengasingkan diri selama sebulan meninggalkan istrinya, karena istrinya ya seperti yang saya ceritakan tadi malam mereka sempat menuntut tambahan nafkah dari Nabi saw. Ya, beliau sempat meninggalkan istrinya selama sebulan. Dan setelah itu Rasulullah kemudian keluar dan memberi mereka pilihan Allah dan Rasulnya atau dunia untuk kalian. Kalau kalian menginginkan dunia, aku ceraikan kalian. Kalau kalian menginginkan Allah dan Rasulnya, inilah Allah dan Rasul. Nah, kemudian para istri-istri Nabi an Salatu saw. Tentunya menginginkan Allah dan Rasulnya. Nah, ketika itu, ketika Nabi masih di tempat pengasingannya beliau mengasingkan diri Umar ibnul al-Khattab menemui beliau ketika Umar masuk ke ruangan tempat Rasulullah SAW, Alaihi wasallam Umar menangis Umar menangis melihat kondisi Nabi SAW. beliau tidur dengan tikar yang sangat kasar sehingga tikar itu membekas di punggung atau di sisi di sisi badan Nabi SAW, membekas Umar menangis dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terheran dengan tangisnya Umar ibnul Khattab sehingga Nabi menyatakan, "Afi syakin anta ya ibnul Khattab, apakah kau sekarang mulai ragu wahai ibnul Khattab? Apa yang membuatmu menangis? Ma, ma kata Nabi Alihissallatuhusalam. Taib. Lalu Nabi menyatakan kepada Umar ibnul Khattab. Apakah engkau tidak ridha? Karena Umar ibnu Khattab Ketika ditanya oleh Nabi Apa yang membuatmu menangis? Kenapa engkau sampai terisak-isak seperti itu? Apakah engkau mulai ragu? Kata Nabi SAW Ya Rasulullah Kata Umar Ya Rasulullah Coba lihat bagaimana Raja Persia dan Raja Roma Mereka dengan kesenangan-kesenangan dan kemegahan-kemegahan hidup. Ya. Sementara engkau adalah orang pilihan Allah SWT. Kekasih Allah. Sedangkan hidupmu seperti ini. Itu yang membuatku menangis. Kata Umar Ibn Al-Khattab. Lalu kata Nabi. Apakah engkau ragu? Wahai ibnu Al-Khattab. Tidak ya Rasulullah. Maka kata Nabi SAW. Amatarda an takuna lahum dunia wala nal akhir. engkau tidak tidak ridha. Biar mereka mendapatkan dunia, untuk kita akhirat saja. Biarlah cukup bagi kita akhirat. Padahal beliau adalah seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dalam riwayat lain, dalam riwayat Tirmidhi disebutkan dari hadith Abdullah bin Mas'ud Suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidur di atas sebuah tikar sampai seperti tadi tikar itu membekas di bahagian samping dari badan beliau. Lalu kata Abdullah bin Mas'ud, kami berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ya Rasulullah, lau wita'an. Ya Rasulullah, kalau seandainya kami carikan untukmu alas tidur yang lebih empuk, apa jawaban Nabi? Kalau kita sekarang oh ya ya ya silakan silakan. Ya. Ana juga ada nyari-nyari enggak -nyari, dapet. Gitu kan. Kalau kita kan gitu. Ya, kalau Nabi enggak. Apa kata Nabi? Mali wa mali ad ya. Apa urusanku dengan kehidupan dunia ini? Kata Nabi SAW. alaihi Ma ana fid dunya illa qorakibin istadalla tahta syajaratin tsumma rah wa kata Nabi apa urusanku dengan dengan kesenangan dunia ini aku tidaklah di dunia ini melainkan seperti seorang pengendara yang singgah di sebuah di bawah sebatang pohon kemudian dia pergi dan meninggalkan pohon itu sebentar cuma singgah nggak usah repot-repot demikianlah Rasulullah s.a.w. terhadap dunia nah. makanya ketika Sebetulnya beliau diberi pilihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mau menjadi seorang nabi dan raja, ya Allah mampu melakukan apa saja kepada Nabi sallallahu Alaihi Wasallam, atau menjadi seorang hamba Allah yang hidupnya penuh dengan kesederhanaan, ya. hidup dengan mutawatir bersahaja. Lalu malaikat Jibril alaihi salam mengisyaratkan kepada Nabi untuk tawwab ya Muhammad hiduplah dengan bersahaja. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan itu yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan beliau. 6. Nah, dalam riwayat Tirmizi juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan laukanatid dunya ta'dilu ta allahi janaha ba'dha ma saqa kafiran minha syurbatama. Perhatikan ini. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau seandainya dunia ini di, di sisi Allah, di hadapan Allah bisa mengimbangi nilai sayap seekor nyamuk. Ya. Kalau seandainya itu sama dengan nilai sayap seekor nyamuk, niscaya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan memberi minum, tidak akan memberi seteguk minum kepada orang kafir. Paham ya maksudnya? Dunia ini nggak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika nanti di akhirat kelak maka akan tampak bagaimana dunia ini sangat hina sekali. Ya. Kalau seandainya memang dunia ini mempunyai kemuliaan, ada kemuliaannya walaupun menyamai kemuliaan nilai seekor sayap sayap seekor nyamuk Allah tidak akan memberi minum kepada orang kafir walaupun seteguk. Ya kalau ada nilainya walaupun sedikit walaupun hanya menyamai nilai sayap seekor nyamuk Allah akan beri minum kepada orang kafir itu Allah tidak akan beri minum kepada orang kafir walaupun seteguk tapi karena gak ada nilainya gak ada kemuliaannya makanya orang kafir itu diberi kesenangan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena memang ini gak ada nilainya Coba lihat, coba kita lihat nanti semua kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat apa yang ada di hadapan Allah Subhanahu wa ya. taala. tidak akan pernah ada bandingannya. Dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan jarinya ke dalam air laut lalu beliau mengangkatnya. Tidaklah dunia dibandingkan akhirat melainkan seperti ini. Dunia itu adalah air yang tersisa di ujung jari beliau sedangkan air laut itu adalah akhirat yang dipersiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah berulang-ulang kali di dalam Al-Quranul Karim Allah melarang kita untuk kagum dengan kehidupan dunia ya? jangan sampai kita tergiur dengan kehidupan dunia dalam surat at taubah ayat yang ke-55 apa kata Allah Fala tu'jibuka amwaluhum fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum Jangan engkau merasa kagum ya, jangan sampai engkau berdecak kagum terhadap harta-harta mereka dan anak-anak keturunan mereka Perhatikan apa kata Allah innama yuridullahu liyu'adzibahum biha Hanya saja Allah inginkan semua kesenangan dunia itu Allah inginkan dengan harta-harta mereka dan anak-anak keturunan mereka itu biha, agar Allah bisa menyiksa mereka dengan harta-harta tersebut. Ya. Fil dunia. Bukan di akhirat. Di dunia ini. Fil hayati dunia. Ya. Dan nyawa mereka akan melayang dalam keadaan mereka masih kafir. Ya maka ayat Al-Quran ini mengatakan kepada kita bahwa harta benda itu justru siksa bagi orang-orang kafir ya. Allah larang kita merasa kagum, loh Masya Allah ya coba tuh lihat orang-orang Barat, orang Amerika, orang Eropa, wah senang banget ya hidupnya ya lihat rumahnya Masya Allah seperti istana, mobilnya, kebunnya ya. kemudian kehidupannya, wah glamor semuanya, kayaknya, wah mantap gitu ya Allah sudah larang di dalam ayat ini. Allah katakan Fala tu Jangan membuat engkau kagum wala Tidak harta mereka, tidak anak-anak mereka Allah ingin menyiksa mereka dengan harta itu dalam kehidupan dunia ini Maka mereka tidak akan pernah mendapatkan ketenangan hidup Ketentraman jiwa ya Kebahagiaan di dalam hidup mereka Dengan harta yang berlimpah ruah itu Dengan kesenangan yang sedemikian glamor mereka tidak akan merasakan kebahagiaan dengannya ya. Tertekan, tersiksa, stres ya. Karena harta itu ketika tidak ada iman di dalam hati Itu adalah bara api Yang sedang kita genggam Panas Karena tuntutannya besar Gejolaknya besar Persaingannya hebat Ya dan kekhawatiran terhadap keselamatan jiwa juga lebih tinggi ketika kita memegang harta daripada tidak. Ya, mana ada orang ngerampok itu ngerampok orang miskin, ya itu karena salah aja mungkin yang salah orang gitu ya, yang ngerampok orang kaya lah. Ya, makanya di negeri-negeri kafir itu kriminalitas tinggi sekali. Mereka penuh dalam tekanan, tekanan pekerjaan, ya, tekanan ancaman keselamatan tekanan persaingan ya, tekanan tuntutan-tuntutan hidup banyak sekali yang membuat mereka itu stress ada yang masih mampu bertahan hidup tapi linglung dalam keadaan dia nggak tahu kebahagiaan itu apa sih tidak pernah merasakan ketenangan dan ketentraman jiwa mulutnya mungkin bisa tertawa tapi hatinya linglung yang sudah nggak mampu menangguh beban hidup bunuh diri. Makanya banyak kasus di kalangan orang-orang kafir itu bunuh diri dalam keadaan bukan orang-orang miskin, ya. Yang bunuh diri itu orang-orang yang punya uang, punya duit, pemusik lah, ya kan, bintang film lah, pengusaha lah. Yang uangnya itu, ya itu dolaran semua nggak ada rupiahnya. Ya. Nah hartanya masya Allah. Tapi ya itulah. Karena Allah sudah katakan. Allah ingin menyiksa mereka dengan harta benda mereka. Itu kehidupan dunia. Maka ma'asyirul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita tidak sering-sering mendapatkan peringatan-peringatan dari Allah dan rasul-nya Mendengar nasihat nasehat yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran. Dan hadis-hadis Nabi SAW tentang betapa bahayanya dunia maka hati kita ini akan lemah sekali, ya, akan lemah sekali. Ketika kita jarang mendengar ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi yang memperingatkan kita tentang bahayanya dunia, dengan mudah sekali kita tergiur oleh kehidupan dunia. Karena hukum asalnya memang setiap manusia itu cinta kepada dunia. Makanya kata Allah di dalam ayat ini balto siruna dunia bahkan kalian lebih mengedepankan kehidupan dunia bukannya kita ini nggak tahu bahwa akhirat itu lebih apa lebih mulia kemudian kesenangannya lebih tinggi berbagai rahmat Allah dipersiapkan di akhirat kelak bahkan Allah mempunyai 100 rahmah 99 yang Allah persiapkan di akhirat cuma satu yang Allah turunkan ke alam ini mulai dari berlangsungnya alam ini sampai habisnya alam ini cuma satu 100, eh, 99 di akhirat semua kita ketahui tapi kalau kita tidak mengulang-ulangnya kita tidak mendengarnya kembali kita tidak merenunginya kembali kita tidak menghayatinya kembali dengan mudah kita termakan dengan kehidupan dunia. Apalagi kalau sudah dalam keadaan kita kepepet, iya kan? Nah berat sekali. Oleh karena itu, itulah pentingnya untuk kita selalu mendengar ayat-ayat yang seperti ini, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. karena iman kita itu yazid, wayangkus. Sementara hati kita selalu merindu kepada dunia. Nah. Maka Allah sudah mengingatkan. Bal sirunal hayata dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa. Inna fis suhufil ula. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ini berada di dalam lembaran-lembaran yang pertama. Yaitu suhufi Ibrahim wa Musa. Lembaran-lembaran Ibrahim dan Musa. Di dalam lembaran-lembaran keduanya tertulis. Peringatan-peringatan Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa melembutkan hati, menentramkan jiwa. Peringatan-peringatan seperti yang telah disebutkan tadi. Bahwa kalian lebih mengedepankan dunia, sementara akhirat itu akan lebih baik dan kekal abadi selamanya. Nah, Akhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka dengan demikian kita selesai ya dari surat al-a'la. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya kepada surat yang berikutnya Nah Wallahu'alam Bissor Ada pertanyaan Mana yang lebih Yang lebih sulit nah, Kalau antum gak nanya, mana yang nanya Milih antum yang nanya atau anak yang nanya Anak tanya gak, Miliana? Miliana Antum antumnya menang. Nggak dua-dua, berarti udah mau selesai ya? Baik anak punya satu pertanyaan. Mana yang lebih sulit? Seorang hidup dengan sederhana dalam keadaan dia mempunyai dunia, atau hidup sederhana dalam keadaan dia tidak punya dunia? Hah? ya mana yang lebih sulit pertanyaannya? makanya pertanyaan mana yang lebih sulit? Hah? apa itu? itu yang lebih sulit? iya betul, karena kalau seseorang dia hidup sederhana dalam keadaan dia tidak punya dunia ya dia nggak punya apa-apa, mau mau gimana sih? iya kan? mau ngapain juga, dia nggak punya apa-apa sehingga tidak semua orang yang hidup sederhana ketika dia tidak punya itu karena agama. Kan, itu maksud saya. Ya, enggak setiap orang yang kelihatannya melarat hidupnya sederhana, wah ini zuhud nih. Ya, belum tentu, ya karena dia enggak punya apa-apa aja gitu. ya. Makanya yang lebih sulit itu kita hidup sederhana dalam keadaan kita punya dunia. Ya. Kita mampu. Tapi untuk apa juga, gitu. makanya di sini butuh uh, hati yang selalu merindu kepada akhirat, supaya bisa memanfaatkan dunia itu, dunia yang kita punya, yang ada di dalam genggaman untuk akhirat. Yeah. Makanya sering saya katakan kepada sebagian hewan uh, kita atau di beberapa majelis, ya daripada misalnya ada orang daripada misalnya dia ganti lemari baju masih bisa dipakai, nggak usahlah walaupun kita punya duit, ya sudah sedekahkan aja ya. kita mampu mungkin buat rumah yang lebih bagus, mewah gitu tapi untuk apa juga rumah besar-besar mewah gitu kita cuma beberapa orang apalagi yang cuma anaknya dua, rumahnya besar untuk tinggal seorang orang sakampung mungkin bisa untuk apa juga gitu nah itu itu ini kan butuh bagaimana yang paling penting di dalam kita berhati-hati terhadap fitnah dunia itu bagaimana kita bisa meminimize ya. di mana dunia itu jangan sampai menguasai hati kita ya. kita punya dunia nggak ada masalah tapi mampu nggak kita seperti sahabat-sahabat Nabi seperti Abu Bakar dia punya dunia dia punya harta tapi hartanya habis di jalan Allah datang lagi harta itu, habis di jalan Allah datang lagi, habis di jalan Allah dan Antum tahu ceritanya Abdurrahman bin Auf ya kan setiap kali dia sedekah semakin dia banyak bersedekah, hartanya semakin nambah, sampai dia nangis-nangis ditanya oleh sahabat yang lain kenapa engkau menangis, engkau sahabat Rasulullah engkau mempunyai banyak kemuliaan dan keutamaan. yang dia tangiskan, ternyata hartanya ingin dia habiskan di jalan Allah kok nambah terus gitu loh ya ini subhanallah nah kita kan sering juga nangis, hampir mirip nangisnya hampir sama nih. cuman kondisinya aja yang beda kalau Rahman bin Auf nangis kok hartanya nggak habis-habis kita hartanya kok kok habis terus gitu, <laughs> seperti itu nah Salman Al-Farisi Al juga begitu nangis, ditanya oleh sahabat yang lain, kau adalah sahabat Nabi? Engkau punya keutamaan Apa yang membuatmu menangis Ternyata dia bilang aku telah melanggar Janji yang pernah uh, Diambil oleh Nabi SAW Dari Janji yang pernah aku buat kepada Nabi SAW Yaitu Aku tidak boleh Tidak boleh mengambil daripada dunia ini Kecuali sesuai dengan kebutuhan Sementara aku Pada hari ini Pada waktu ini masih menyimpan sekitar 20 dirham padahal berapa uang 20 dirham pada waktu itu sedikit sekali nggak ada apa-apanya itu tapi Salman Al-Farisi menangis karena masih menyimpan uang 20 dirham dia menganggap dia sudah melanggar apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu wa wa itu sahabat-sahabat ya. nah. nah makanya ya Orang-orang kaya di masa lampau, di masa sahabat-sahabat Rasulullah s.a.w. Walaupun mereka mempunyai harta, harta hanya berada di tangan mereka tapi hati mereka tetap merindu kepada akhirat Oleh karena itu nih butuh ya, butuh kita memahami hal ini daripada misalnya ya seperti yang saya katakan tadi, sebagian orang uh, Daripada dia membuat rumah yang mewah, udahlah rumah sederhana aja. Yang penting bisa untuk membantu kebutuhan masjid misalnya. Bisa bangun masjid. Masya Allah. Nah. Atau uh, dia punya kendaraan ya sudahlah. Kendaraan yang secukupnya saja. sisanya untuk membantu anak yatim. Nah seperti itu. Ini termasuk. Akan melatih kita lebih mencintai akhirat daripada dunia, karena dunia ini bahaya sekali. Ya, dunia ini bahaya sekali, Taib. sehingga hal-hal yang demikian ini akan membantu kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya, orang-orang kaya itu kalau pandai memanfaatkan hartanya, ya nanti kedudukannya di Yaumil Akhir akan membuat cemburu orang-orang yang tidak seperti mereka. Saya pernah ceritakan bagaimana para sahabat Nabi yang miskin datang kepada Rasulullah SAW, ya kan? Mereka mengadu, Ya Rasulullah, Zahaba Ahlul, ahlul Bil Ujur. Ya Rasulullah, orang-orang kaya itu telah membawa pergi sekian banyak pahala. Mereka bisa yatasaddaqun, wayujahidun. Mereka bisa sedekah, mereka bisa jihad, mereka bisa haji, mereka bisa umroh, bisa ini, bisa itu. Sementara kami nggak punya harta, Ya Rasulullah makanya kemudian ditawarkan oleh Nabi, mau aku ajari kalian, sesuatu yang kalian bisa mengimbangi mereka, kalian tidak akan bisa disusul oleh orang yang mendahului kalian, dan kalian tidak akan bisa digapai oleh orang yang setelah kalian, apa itu ya Rasulullah, ucapkan setiap akhir solat, setiap selesai solat, tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, orang-orang kaya ini dengar, ya Rasulullah mereka buat juga, tuh sama mereka dengan kaki kata Nabi ya udah itu keutamaan Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah makanya orang-orang kaya itu dari satu sisi kalau dia pandai memanfaatkan kekayaannya dia akan mendapatkan tingkatan surga yang lebih tinggi nanti karena kan surga itu bertingkat-tingkat ya berkamar-kamar ada yang di atas ada yang di bawah nah dan tingkatan-tingkatan yang tinggi itu diantaranya bisa dicapai dengan ketika dia punya harta dia menggunakan harta itu di jalan Allah di dalam rida Allah subhanahu wa ta'ala nah ya sudah Ustaz kalau gitu anak mau jadi orang kaya aja ya. anak punya harta insya Allah di jalan Allah Iya sekarang inti lagi kiri iya kan setelah inti kaya nanti lain lagi ceritanya gitu Ya, saya usah ber berandai-andai sudah. Tayib, ila wallahu a'lam. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.